Pak Bos, can I borrow your money for this month because I'm lacking of my money thanks in advance Hah? Halo Prakus Channel tentunya masih di channel yang paling kece, paling keren, dan paling gokil edisi kali ini adalah edisi yang akan saya bagikan beberapa tips dan juga beberapa pemahaman baru kepada kita semua karena apa? karena saya keseringannya menemukan beberapa orang dari orang-orang Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia itu Mereka tidak pada tepatnya Atau dalam bahasa lain, bahasa Indonesia yang mereka gunakan itu tidak sesuai dengan bahasa Inggris yang mereka artikan Contohnya adalah seperti berikut So, kalian harus menonton video ini sampai habis karena akan ada manfaat yang kalian peroleh tentang penambahan ilmu berbahasa Inggris kalian Jangan lupa untuk klik subscribe prakos channel Jangan lupa untuk klik like video ini Dan sharekan video ini ke teman kalian jika ingin Membagikan tips dan info dari saya Oke okay guys, langsung aja ke pokok pembahasan pertama Yang pertama, nomor satu adalah kata yang sering saya dengar Di keramaian ya Yaitu adalah, join with us Atau dalam bahasa Indonesia mungkin Kita bermasuk untuk membahasakan Mari ikut bersama saya Tetapi itu sebenarnya kurang tepat kawan-kawan karena apa? karena join with us mungkin maksudnya memang mari ikut bersama kami tapi kita seharusnya tidak usah menggunakan with karena yang seharusnya adalah cukup kalian misalkan saya di sini kemudian teman kita kan ada di sana tuh kita saya di sini ini rame-rame kita cukup bilang join us gitu aja tapi kalau misalkan kita di sini sendiri dan teman kita ada di depan kita kita cuman bilang gini join me gitu aja karena yang tepat adalah join us atau join me Bukan join with us Nomor dua adalah yang kita sering ketemukan Ketika banyak orang-orang di antara keramaian Dan biasanya ketika mereka berjalan Atau akan menghindari sesuatu Misalkan what's your head Misalkan kepala kita mau membentur tiang Atau what's your step Perhatikan langkah kalian Itu sebenarnya sesuatu yang kurang tepat ya Dalam penggunaan bahasa Inggris Karena memang kalau diartikan awas Dalam bahasa Inggris itu memang What's out Tapi jika kita ingin mengartikan Awas kepalamu Kita tidak harus mengartikan What's out your head Kita cukup mengartikan What's your head Gitu aja guys Jadi kita cukup mengucapkan What's your head Atau What's your step Tanpa perlu ditambahi What's out your head Atau What's out your step karena memang bahasa Inggris yang benar, korelasinya adalah seperti itu Entah kenapa, tapi memang dari aturan bakunya dari bahasa Inggris memang seperti itu guys So, lanjut ke nomor berikut so, guys. Di nomor 3 adalah yang kita sering menemukan ketika kita membaca surat kabar atau iklan di televisi Biasanya kan dicari baby sister Mungkin yang dimaksud adalah para penjaga dari anak balita Ataupun anak yang agak lebih dewasa dari balita tetapi sebenarnya kita tidak perlu menggunakan baby sister karena apa? karena kalau kita mengucapkan dengan ucapan baby sister itu kalau diartikan ke bahasa Inggris adalah adik perempuan karena kita sebenarnya akan membutuhkan orang untuk menjaga bayi kita baik itu full time ataupun separuh ya, tidak penuh jadi gini, yang benar adalah dicari sister tanpa harus kita mengucapkan baby sister, karena yang benar adalah baby sitter, dan itu pun sebenarnya, kalau dalam ucapan bahasa Inggris, ya orang-orang bahasa Inggris sana, mereka tidak mengucapkannya seperti itu. Kita cukup menggunakan uh, baby sitter, tetapi itu hanya untuk part-time, ya, jadi tidak penuh seharian. Tetapi kalau misalkan untuk menjaga seorang anak seharian penuh, kita menyebutnya uh, dengan panggilan nanny. Jadi iklannya itu seharusnya diganti Dicari neni, Hubungi nomor sekian, sekian, sekian So guys, itu nomor 3 Langsung ke nomor 4 selanjutnya so Guys Yang nomor 4 adalah Kata yang biasanya diucapkan oleh orang Indonesia Ketika mereka bermaksud untuk mengucapkan pernah atau ever Misalkan saya berikan. Have you even been to Bali? Dan kemudian kita menjawabnya I haven't been there Mungkin memang dalam bahasa Indonesia kita seringnya menggunakan kata pernah Jadi kita mengartikannya dengan ever Tapi sebenarnya adalah kita tidak harus menggunakan kata ever Kita cukup mengucapkan I have been I have been to bla bla bla bla Tanpa ada kata ever di dalam. I've been to itu sama artinya dengan Saya pernah ke titik-titik-titik-titik Misalkan contohnya adalah I've been to Bali, I've been to Padang, I've been to Sumatera, I've been to Lampung, dan seterusnya Nomor 5 adalah tell to Misalkan dalam contoh ucapan dalam bahasa Inggris sehari-hari ya Orang Indonesia sering mengatakan seperti ini Just tell to me if you have any problem Stop! Karena itu merupakan sesuatu yang salah Karena jika kita ingin mengucapkan Ceritakan saja hanya kepadaku kalau dalam bahasa Inggris kita cukup mengatakan Just tell me, tanpa ada imbuhan Just tell to me, jadi seperti ini Just tell me if you have any problem So guys, ingat Just tell me, tanpa ada kata Just tell to me Just tell me if you have any problem Tanpa kita harus menggunakan Just tell to me Oke okay guys Guys, nomor 6 adalah vocabulary yang biasanya kita temukan di Instagram Seperti ini contohnya Kita sering menemukan kata di atas ini Dalam sebuah Instagram Kalian bisa memberikan penjelasan kepada saya Bagaimana kalian mengucapkannya dalam bahasa Inggris yang benar Bisa kalian ulangi lagi? Apa? Kata apa? Archive Oh, salah guys tidak archive karena yang benar bukan seperti itu. Yang benar adalah archive. Saya ulang lagi ya, yang benar adalah archive. Bukan archive. Kenapa seperti itu? Karena memang yang benar dalam bahasa Inggrisnya adalah seperti itu. Bukan archive. Oke, okay, karena dalam bahasa Inggris ejaan itu memang keseringannya mereka mengucapkan dengan ucapan uh, k, gimana gitu. Net guys, Berikutnya adalah Uh, yang biasanya sering disebutkan oleh ibu-ibu di rumah ya karena apa? karena contohnya adalah misalkan saya sekarang ini memegang sebuah celana yang biasanya dipakai ibu-ibu yang kalau kita tarik-tari itu akan molor celana legging. orang Indonesia keseringannya menyebutkannya dengan istilah leggings, tetapi itu salah karena ejaan yang benar adalah leggings harus ada s di akhiran ing. Jadi kita mengucapkannya seperti ini, leggings. Kenapa? Mungkin karena di celana itu kan ada dua kaki ya, dua kaki. Jadi kita harus menggunakan s. Tetapi itu eh, bukanlah sebuah alasan karena memang dalam bahasa Inggris yang benar kita menyebutkannya dengan sebutan leggings. S nomor delapan adalah thanks before atau dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya dengan terima kasih sebelumnya. Apakah itu benar? Kan kita menulis surat atau kita menulis message kepada teman rekan kita kerja ya kita menulis Teman-teman sekalian besok kita akan mengadakan rapat di Kemang pada pukul jam 10 pagi Dimohon kehadirannya dan jangan sampai telat Kemudian di akhiran kata-kata tersebut kita sering menyisipkan sebuah kalimat Thanks tetapi itu adalah sebuah penggunaan bahasa yang salah ya Karena yang benar adalah kita seharusnya mengucapkan thanks in advance Saya ulangi lagi, yang benar adalah thanks in advance Ejahnya adalah seperti ini Thanks in advance Karena thanks in advance itu adalah uh, Bahasa yang lebih formal digunakan dalam keseharian orang-orang bule sana ya hey Guys, thanks in advance itu biasanya kita gunakan ketika misalkan seorang atasan berbicara kepada bawahannya Misalkan, oke okay, terima kasih kalian sudah datang tepat waktu Jadi kita menggunakan thanks in advance Tidak harus thanks before Tetapi, tidak semua kita harus menggunakan thanks in advance misalkan kita kan seorang bawahan terus kita meminta persetujuan kepada atasan misalkan gini pak bos, bolehkah saya kasbon uh, bulan ini karena saya sedang kekurangan uang atau dalam bahasa inggrisnya adalah pak bos can I borrow your money for this month because I'm lacking of my money thanks in advance huh? merupakan sesuatu yang sangat salah ya karena pak bos itu belum tentu menyetujui dengan apa yang kita argumentasikan tadi kita seharusnya lebih menggunakan kalimat, kita seharusnya cuma mengatakan I will really appreciate you pokoknya kita kurangi menggunakan kata-kata thanks before